udah banyak banget resellernya, karena pada suka dan aman di wajah dan bikin kulit jadi bagus cerah. Rata ya dipakainya, jadi biar bagus hasilnya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 kasih rasanya beda, dan ini maskernya rasanya adem banget adem dan buat aman, buat busui bumil, semuanya aman ya udah tak tertandingi pokoknya ini ya paling the best hmm aku nyetok banyak buat kerja setiap hari ini miyoh yang order terbes nih Loom ring, sama oh, kapoknya hmm aduh pakai nasi panas digaduhin ah oh. ah Pedasnya mampol hmm. Terbaik Cobain the juga order karena cepat banget habisnya. Ting-ting kuliner guys Hai cinggu ya Kuasa brightening peel off mask kita Udah ready lagi nih guys Nah buat cingu Yorobun semuanya pokoknya Buat kalian yang dari